Jika kutil kelamin membuat Anda sangat tidak nyaman, kunjungi dokter. Tanyakan apakah ada resep untuk mengurangi rasa sakit dan gatal. Gambarkan gejala Anda dengan jelas dan jawab pertanyaan yang diajukan dokter agar ia dapat merekomendasikan perawatan terbaik. 2. Gunakan larutan gel atau krim (podofilox) dua kali sehari selama tiga hari. Cuci tangan dan area kutil dengan sabun dan air. Tepuk kulit sampai kering dengan handuk bersih. Kemudian, oleskan salep dengan cotton bud atau jari. Gunakan salep sedikit saja sesuai petunjuk. Kemudian, tunggu 4 hari atau selama yang diinstruksikan dokter. Anda mungkin harus mengulangi perawatan ini sampai kutil hilang. Yang kadang memerlukan waktu 4-5 minggu.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 Dokter juga mungkin akan merujuk ke spesialis jika ada gangguan pada aliran urin. Meskipun kutil kelamin bukan ancaman serius bagi kesehatan dan umumnya tidak menyebabkan rasa sakit serta tidak berpengaruh terhadap tingkat kesuburan, kondisi ini bisa menyebabkan tekanan psikologis orang yang menderitanya. Halo guys. Gejala kutil kelamin Seringkali kutil yang tumbuh pada area kelamin berukuran sangat kecil dan datar sehingga sulit terlihat dengan kasat mata. Mereka yang terkena kutil kelamin biasanya akan merasa tidak nyaman dan gatal di sekitar bagian area genitalnya. Tentu saja hal ini sangat mengganggu, terutama dalam kehidupan seksual penderitanya. Penetrasi yang terjadi saat berhubungan badan dapat menyebabkan kutil berdarah.